Halo pemirsa sekitar kita, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini, kita akan membahas tentang gitar buntung yang selalu dipakai oleh Raja Dangdut Roma Irama. Gitar itu keluaran dari pabrikan yang bernama Steinberger. Steinberger seri GM 1T adalah gitar Steinberger pertama yang dimiliki Roma Irama. Setelah sebelumnya ia banyak menggunakan fender dan beberapa merek gitar lainnya. Gitar itu dibelinya di Hong Kong, pada tahun 1985. Di sebuah toko musik bernama Tom Lee Music Shop. Ada cerita menarik tentang gitar tersebut. Sebenarnya itu adalah gitar prototipe, dan tidak untuk dijual. Namun Roma Irama sangat menyukai gitar itu. Beliau pun selama tiga hari berturut-turut mendatangi toko tersebut untuk mencoba membelinya. Hingga di hari ketiga kedatangan Roma Irama, pada waktu pihak toko sedang membaca majalah AsiaWeek, dia melihat Roma Irama dinobatkan sebagai South Asia Superstar, atau Superstar Asia Tenggara oleh majalah tersebut. Pihak toko pun terkejut, ternyata yang menginginkan gitar tersebut adalah Roma Irama, sosok yang dilihatnya di majalah tersebut. Sang penjual segera menghubungi pihak Steinberger yang berada di Amerika, dan pihak Steinberger pun mengizinkan Roma Irama untuk membelinya. Gitar tersebut dibeli dengan harga 20 juta rupiah Angka yang cukup tinggi pada saat itu Gitar Steinberger pertama Roma Irama seri GM1T Sering dimodifikasi oleh Roma Irama Awalnya gitar itu hanya memiliki satu pickup, Soundnya pun dirasa kurang cocok saat dimainkan kemudian diubahnya menjadi dua pickup up Sehingga soundnya mirip dengan Steinberger seri GM-2T. Roma Irama sudah memiliki beberapa koleksi gitar Steinberger. Selain GM-1T, dia juga memiliki Steinberger seri GP-2S, yang merupakan Steinberger kedua Roma Irama. Gitar itu diberi nama Aswad, pada film Menggapai Matahari. Lalu ada Steinberger custom Roma Irama, yang merupakan gitar Steinberger ketiga yang dia gunakan. Memiliki konfigurasi pickup single coil. Gitar ini digunakan di klip setan pasti kalah pada film Tabir Biru. Dan koleksi lainnya, ada Steinberger seri GU7 Deluxe yang dipakai pada era tahun 2000-an. Steinberger ini buatan Korea, dan sudah jarang dipakai untuk tampil di atas panggung. Dan yang terakhir ada Steinberger seri GM2S. Gitar inilah yang sekarang selalu dipakai oleh Roma Irama untuk menghibur penonton di setiap penampilannya.